sih ini salah warna saya ini sebenarnya saya lebih seneng yang warna stainless warna warna chrome Ini kan dudukan buat spakbor yang bawah Nah ini saya ubah di atas ininya Saya ubah di atas pakai spakbor bit new Tapi saya cat warna dop Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat JMA? Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dipermudah dalam segala urusan. Kali ini saya akan restorasi Beat karbu tahun 2008. ini, termasuk motor matic Honda paling pertama. Untuk spakbor depan, udah saya ubah di atas. Kalau untuk karbu 2008 kan di bawah ini saya udah uh, ubah di atas pakai spagbor bit new kalau untuk restorasi kali ini saya cuma sekedar modif ringan mengubah warna uh, dari warna solid menjadi bit uh, paling perpaduan dikit antara solid dan dopnya lebih dominan dan kalau untuk konsepnya saya lebih suka yang simple cuma mengubah warna hitam sorry saya ubah menjadi warna hitam dop dan kalau untuk kelengkapan motornya saya tidak terlalu mengubah ori hasilnya seperti apa? simak videonya sampai akhir dan jika teman-teman punya saran bisa tinggalkan pesan Komen di kolom komentar Langsung saja ke tahap Proses Kok ada besar apaan mbak? Sudah Hasilnya, pemirsa, perpaduan antara cat warna hitam top dengan solid, solid di bagian tengah. Hijabnya, hijab yang modif yang lama sih. Cuma sini saya tambahin tongan biar enggak merosot. Modifnya simple tapi elegan. Saya bertahan di di orinya, ini saya menggunakan masih ori cuma saya bikin kinclong. nah, ini saya cakram juga masih ori, saya bertahan di ori, ini masih ori juga ini kan dudukan buat spakbor yang bawah nah ini saya ubah di atas ininya ya saya ubah di atas pakai spakbor bit new, tapi saya cat warna dog kalau untuk bodi bagian bawah ini saya lepas biar nggak kelihatan terlalu padat biar lebih simpel. kalau untuk pelek tetap orisinil cuma ini saya amplas bagian pinggir ini biar kalau kebanan ketiban biasanya kan lecet-lecet nah sekalian saya ini bikin ini pakai kamus yang kasar nih ya. untuk ban depan saya menggunakan ukuran 90 per 90 peleknya juga ori kalau untuk ban belakang saya pakai 100 per 90 Agak gede biar agak enak sih kalau di kampung. Saya kan jalan ada lubang-lubang biar nggak terlalu ini, enggak berasa. Kalau satu belakang saya tambahin gitu kan yang bagian yang di, di atas nih saya tambahin pos. Untuk blok besin, saya seleb auto service batu hijau ini belum saja batu hijau. saya potong dikit tampilan elegan terus bagian gue di belakang saya rencananya pakai yang ini yang video yang warna stainless ya yang nongol itu simple itu doang waleng modif simple tapi kalau bagi saya sih keren saya suka yang simple kalau untuk jok rencana sih perpaduan antara hitam dengan merah tuh Jadi, sementara saya pakai yang yang lama dulu sebenarnya sih ini salah warna saya ini sebenarnya saya lebih seneng yang warna stainless warna warna chrome sementara karena masih belum terlalu kering jadi sementara gini aja ini generasi bit yang paling pertama generasi Matic yang paling pertama cuma ini tahun 2008 kalau generasi yang pertama kan sepakbar berdepannya di bawah nah kayak gini nah makanya saya tetap saya bertahan tetap saya pakai karena itu apa ya untuk, untuk sebagai simbol aja keluaran pertama generasi metik Honda paling pertama ini kalau untuk ininya paling saya semok hitam disini yang warna pelangi paling sementara masih polosan cuma ngebor warna dop perpaduan warna solid bagian tengah gimana menurut teman-teman mau di, di bagian apa ya supaya tampak lebih lebih garang tapi elegan. ini perubahan warna hitam solid saya ubah jadi dog kalau dognya sih awet karena saya clear sih kalau milih clear itu clear yang job ada, kus yang dope. Jadi awet setiap ada goresan pasti masih bisa dipoles. Demikian tuh informasi hari ini, barangkali bermanfaat. Ini sebagai contoh konsepnya, barangkali ada yang ini ada yang sama, satu selera. Demikian, pemirsa. Akhir kata, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.